Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Hidup Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Miftah ibabir rahmatillah Air dadama fi al Salatan wa salaman wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ala Sayyidina Muhammadin taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita dipertemukan di sebuah pertemuan yang mulia Meskipun e, tidak ada yang menampung kita saat ini Kecuali dunia maya Bukan berarti pertemuan kita tidak nyata Pertemuan di jalan Allah Ta'ala Itu yang dibutuhkan tempatnya adalah hati ya, Yang dibutuhkan adalah ha, hati Insya Allah kalau hatinya sudah bersatu Maka disitu turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini Betul-betul bisa mendatangkan rahmat khususnya Untuk diri kita pribadi Dan teruntuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW Khususnya untuk bangsa yang kita cintai Berpikir positif di segala kondisi Berpikir positif di segala situasi Hal yang mudah Tapi tidak mudah dilakukan Hidup ini kan Pilihannya ada dua, pilih enak atau pilih enggak enak. Pilih enak atau pilih enggak, enggak enak. Seharusnya dalam kondisi apapun, ya kita pilih yang enak. Ya kita pilih yang, yang enak. Pilih yang enak itulah yang merupakan wujud daripada berpikir positif. Berpikir yang baik, berpikir yang enak-enak. Bagaimana implementasinya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Dalam Al-Quran sudah sangat banyak contoh Bagaimana manusia harus berpikir positif Di kondisi yang sesulit apapun Ya, kondisi sesulit apapun Menghadapi uh, tantangan model apapun Saya akan ambilkan beberapa contoh insya Allah Untuk kajian pada siang hari ini Mudah-mudahan berkah untuk yang berbicara Dan untuk yang mendengarkan serta melihat Dimanapun dan kapanpun Yang pertama, contoh yang paling Ekstrim yaitu ketika Nabi Ibrahim Alaihissalam, Nabi Ibrahim Alaihissalam sudah dibelenggu, diikat, kemudian api sudah dibakar, dan perlu dijelaskan apinya, bukan sembarang api. Api itu dibuat oleh Namrud bersama rakyatnya dengan mengumpulkan kayu bakar yang prosesnya dalam tafsir disebutkan kurang lebih satu bulan. Kemudian tempat lapangan untuk menampung kayu bakar itu pun dibuat sedemikian rupa seperti tungku. Tanahnya digali, kayu bakarnya dikumpulkan, ditumpuk di situ, kemudian api dinyalakan. Hasilnya, panasnya maksimal sehingga mampu membakar burung yang terbang jarak satu mil, satu kilo setengah di atas api tersebut. Burungnya akan terpanggang hidup-hidup. Nah, bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa, ya... Diikat akan dilemparkan dalam kobaran api yang luar biasa tersebut Nalar manusia akan mengatakan gak mungkin selamat Gak mungkin menang melawan e, kondisi yang seperti ini Sendiri terbelenggu Tapi subhanallah datanglah bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala Bantuan itu lewat makhluk-makhluk Allah yang berdatangan Baik itu malaikat sampai pun kata Semuanya menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam. Tapi saat itu, Nabi Ibrahim Alaihissalam pada puncak cinta yang luar biasa, sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, kafani "Allah tahu keadaanku, biar Allah sendiri yang langsung ngurus aku nanti. Biar Allah yang langsung ngurus aku. Nah, ini jangan dicontoh, loh ya. Ini tingkat cinta yang tinggi, nah, kita biar Allah yang ngurus kita." Tapi kalau kesah terus, Nabi Ibrahim datangi malaikat Jibril Alaihissalam. Saya akan tolong kamu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, e, "Allah maha mengerti kondisi saya, biar Allah yang ngurus saya." Ya, yaudah, kalau begitu kamu minta sama Allah, yaitu karena Allah tahu saya, saya nggak minta sama Allah. Ini yang boleh ngomong, yang memang kelasnya kelas Nabi Ibrahim Alaihissalam. Kalau kita ini kelas orang-orang yang banyak keluh kesah, ini ya minta, ya nunjukkan apa namanya, kebutuhan yang luar luar biasa. Nabi Ibrahim salam kelasnya kelas manja. Jatuh cinta berat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Hasilnya apa? Beliau berpikir positif. ya Akan ada pertolongan langsung dari Allah ta'ala. Allah akan menyelamatkan dengan caranya Allah. Yang saat itu tidak ada satu makhluk Allah pun. Bahkan Malaikat Jibril alaihissalam, ya, salam. Tidak pernah berpikir bahwasannya api itu akan menjadi penyelamat untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sejak Malaikat Jibril itu diciptakan. Melihat api itu selalu membakar. Api itu membakar. Ya, api itu sifatnya membakar. nggak berubah. Tetapi hari itu Allah subhanahu wa ta'ala merubah. Ya narukuni wa salaman ala Ibrahim. Hei api, kata Allah ta'ala. Jadi Allah langsung bicara kepada sumber masalahnya. Masalahnya di mana? Kayu bakarnya? Bukan. Masalahnya di mana saat itu? Namrudnya, Bukan. Ini masalah yang paling urgent saat itu adalah apinya akan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka gak perlu dicarikan pemadam kebakaran Gak perlu dicarikan Apa namanya tim untuk memadamkan Tapi langsung apinya Diajak bicara oleh Allah Ta'ala Diperintah oleh Allah SWT Ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim Hei api jadilah kamu dingin Nomor satu itu dulu Api kamu dingin Ya, Tapi wassalamah Yang menyelamatkan bukan sebarang dingin Bukan dingin yang membunuh Bukan dingin yang menyebabkan sakit Berdawai salaman dingin dan menyelamatkan khusus untuk Ibrahim kayu kamu tetap membakar burung terbang satu mil setengah tetap kamu bakar Ibrahim alaihissalam kamu harus jadikan dirimu khusus untuk Nabi Ibrahim dingin dan menyelamatkan bagaimana api itu dalam dalam apa namanya satu satu kejadian menyentuh tubuh Nabi Ibrahim menjadi dingin dan menyelamatkan menyentuh kayu di sekitarnya membakar dan menghancurkan. Ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. kita nggak bahas masalah kuasanya Allah. Tapi kita bahas bagaimana pola pikir Nabi Ibrahim Alaihissalam yang selalu uh, optimis. Berpikir positif di kondisi yang seberat itu. Kemudian kita uh, beralih pada Nabi Musa Alaihissalam. Nabi Musa Alaihissalam ketika dihadapkan kejaran Fir'aun dan bala tentaranya yang luar biasa. Dan dihadapannya ada laut yang, yang ganas, yang ombaknya dahsyat. Dan di sekitarnya ada kaumnya yang protes, ya kaumnya yang resah, kaumnya yang gelisah. Bagaimana ini? Di sana ada laut, di sana ada fir'on dan bala tentaranya. Nasib kita bagaimana? Hai hey Musa bagaimana? Nabi Musa alaihissalam dengan santai mengatakan, Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Kalla, gak mungkin kita akan celaka. Gak mungkin Fir'aun mampu mencederai, mencelakai kita Gak mungkin laut mampu menenggelamkan kita Inna ya Karena Allah bersamaku sayahdin Nanti Allah akan beri aku petunjuk Saat ngomong begitu Nabi Musa gak punya solusi Gak punya solusi Tapi punya keyakinan Punya pikiran yang positif Pasti Allah akan berikan jalan keluar Pasti Allah akan berikan solusi Hasilnya Allah berikan solusi yang di luar nalar Seperti api tadi di luar nalar Maka solusinya juga di luar nalar Apa ini? Masalahnya kalau lewat terus ada laut Kapal gak punya Ini orang-orang gak ahli renang Hidupnya di Padang Sahara Gak pernah belajar berenang ya. Senjata gak ada Mau lawan fir'on dan bala tentara Ini konyol Gak punya apa-apa ini Mau terjun ke laut juga sama konyol Terus bagaimana? Allah Ta'ala jadikan lautnya itu jalan keluar Allah Ta'ala jadikan lautnya itu solusi Caranya bagaimana Hei Musa, pukulkan tongkatmu itu ke laut Kayu, biasa Tapi di tangan orang yang beriman pada Allah Ta'ala Maka Allah perintahkan kepada laut Ketika kena pukulan kayu Wahai laut, membelahlah engkau menjadi dua bagian Subhanallah, begitu kena pukulan kayu Maka laut itu membelah menjadi tebing yang luar biasa Nabi Musa dan kaumnya Melewati tebing air laut yang luar biasa Tanpa rasa takut Allah turunkan kepada mereka rasa tenang, nyaman, berjalan Padahal ini gemuruh air luar biasa Dibendung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jalan melewati sampai ke tepian Kemudian Fir'on dan bala tentaranya menyusul Allah kemudian tenggelamkan e, laut itu kembali seperti semula Sehingga Fir'on dan bala tentaranya tenggelam Lagi-lagi berpikir positif di saat yang mustahil mendapatkan solusi itu dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kita melihat Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam yang sudah dikasih tahu bahwasannya Nabi Yusuf alaihissalam sudah dibunuh oleh serigala, diterkam oleh serigala. Ini darahnya, ini pakaiannya. Nabi Yakub mengatakan nanti, ya. Putra aku akan dikembalikan semua kepadaku, selalu yakin kalau Nabi Yusuf masih, masih hidup. Jasadnya nggak ada, aku enggak ketemukan jasadnya. Berpikir positif, Nabi Yusuf masih hidup, tentunya dilandasi dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya apa? Hasilnya betul dipertemukan dengan putranya Nabi Yusuf Alaihissalam. Bahkan sudah menjadi seorang perdana menteri terpercaya di kerajaan Mesir Yang punya kedudukan tinggi dan dicintai oleh masyarakat Mesir Orang tuanya pun dimuliakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam Keluarganya pun dimuliakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam Setelah perjalanan panjang yang dibuang ke sumur Dijual sebagai budak, masuk ke penjara Akhirnya menjadi seorang yang luar, luar biasa Lagi-lagi Nabi Yusuf berpikir positif Ayahnya berpikir positif Kemudian kalau kita lihat kepada Nabi uh, Ismail salam beserta ibunya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bersama keluarganya. Saat Allah subhanahu wa ta'ala mementahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya untuk pindah. Uh, memindahkan istri dan anaknya ini ke suatu dataran rendah yang gak ada manusia ataupun binatang yang hidup di sana. Yang panasnya tinggi, gak ada air, yang adanya cuma padang pasir dan gunung bebatuan. Maka saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya dengan pikiran positif yang luar biasa. Sementara sang istri yang ditinggal pun pikirannya positifnya luar biasa. Mengatakan pada suaminya, kalau Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini. Maka pulanglah dengan tenang, dengan nyaman lanjutkan perjalananmu. Maka suaminya pulang ke istri yang lain. ya. Sementara istrinya bersama anak di Padang Sahara yang mematikan saat itu. Nabi Ibrahim pun naik ke atas gunung, kemudian melihat ke arah istri dan anaknya, angkat tangan dengan doa yang diabadikan dalam Al-Qur'an, doa yang tidak logis, ya doa yang nggak masuk akal karena doa itu tak membutuhkan akal, doa itu membutuhkan iman dan kalau udah bicara tentang iman, maka semua perbuatan Allah itu melampaui logika manusia manapun, melampaui logika siapapun karena Allah berbuat dengan kehendaknya, dengan kemahamampuannya, dengan kemahabisaannya, bukan dengan asbab yang ada pada kita. Nabi Ibrahim mengerti itu, maka berdoa pada Allah swt. Ya Allah, aku letakkan sebagian daripada anak keturunanku di suatu lembah yang tidak punya uh, tanaman, nggak punya uh, kehidupan di situ. nggak ada tanaman di sana. Ya Allah, agar mereka menjadi orang-orang nanti yang mendirikan sholat. Mereka nanti akan tolong kirimkan kepada mereka buah-buahan dari segala penjuru, kirimkan kepada mereka manusia dari segala penjuru. Subhanallah, sudah tahu tempat ini, tempat yang gersang, gak ada kehidupan. Tapi mengatakan, Li agar nanti muncul manusia-manusia yang mendirikan solat dari anak keturunan gue ini. Nabi Ibrahim yakin, nabi Ismail nanti akan berkeluarga. Nabi Ismail akan punya anak, nabi Ismail akan punya cucu, sampai akhirnya punya cucu. Namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah khusnul prasangka baik positive thinking yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga bisa menghasilkan kehidupan di kota Mekah yang tadinya padang sahara sampai menjadi kota yang luar luar biasa. Begitu pula istri Nabi uh, Ibrahim, ibu Nabi Ismail alaihi ya, bagaimana ketika ditinggal oleh suaminya kemudian berdua dengan anaknya saat itu sang anak menangis karena bekal telah habis, air yang diminum gak ada, makanan gak ada. Bayi yang usianya baru dua tahun ini menangis, kurang lebih dua tahun menangis jadi jadinya Maka sang ibu pun tidak berpikir negatif, berpikir positif. Cari tempat yang tinggi, dan tempat yang tinggi adalah Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Kenapa cari tempat yang tinggi? Untuk melihat sekitar, ada nggak manusia yang bisa dimintai pertolongan. Siapa tahu ada musafir yang lewat, yang bisa dimintai pertolongan, maka lari ke Bukit Sofa. Lihat di sekitar, gak ada Pindah ke bukit Marwah Lihat sekitar, gak ada lari ke sofa lagi. Berulang kali sofa dan Marwah dengan positive thinking, Allah akan memberikan solusi untuk masalah saya ini. Subhanallah, karena minta solusinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berikan solusi, solusi itu di kaki bayi Ismail Alaihissalam yang menjejak-jejakan kaki ke bumi. Tiba-tiba, memuncrat air yang keras yang luar biasa yang akhirnya menjadi air zam-zam. Hingga hari ini dan sampai hari kemudian, hari kiamat air itu akan menjadi sumber kehidupan umat manusia Ini karena positif thinking dari ibunya Nabi Ismail alaihissalam Kemudian kita lihat Nabi Ismail alaihissalam Ketika akan disembelih, ya, perintah menyembelih Nabi Ismail alaihissalam Dengan santai dan positif thinking mengatakan kepada ayahnya kondisi yang seperti itu Ya batif almatu'mar Woi ayahku lakukan yang diperintahkan kepadamu Saya jadi ini insya Allah Insya Allah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang Yang sabar menghadapi masalah ini Apa yang terjadi Allah Ta'ala jadikan leher Nabi Ismail Tidak bisa disentuh oleh pisau Ya Pisau yang tajam nggak bisa menyentuh leher Nabi Ismail Leher itu menjadi seperti baja yang luar biasa Kemudian Allah katakan pada Nabi Ibrahim alaihissalam, engkau telah melaksanakan arti mimpimu, maka sekarang kami datangkan domba dari dari surga sebagai ganti untuk Nabi Ismail alaihissalam. Maka saat itulah diganti domba yang disembelih Nabi Ismail pun selamat karena positive thinking dari ayah, positive thinking dari anak menghasilkan sesuatu yang luar luar biasa. Eh, wani Kalau kita dihadapi satu masalah, kemudian kita itu menyerah dengan masalah. Berarti kita seperti manusia yang gak punya Tuhan. Manusia yang gak punya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menyerah menghadapi kehidupan model apapun dan model bagaimanapun. Karena yang kuasa hidup ini bukan makhluk. Yang kuasa hidup ini bukan bukan ciptaan. Tapi hidup ini dikuasai oleh yang maha mencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah makhluk Allah dan semuanya adalah ciptaan Allah ta'ala. Maka apapun kondisinya, apapun masalahnya, kita berpikir positif, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar. Bagaimana caranya? Allah telah menjelaskan. wa Siapa yang bertakwa pada Allah, wamayyatakinillah Allah akan selalu berikan solusi. Allah akan selalu berikan jalan keluar. Wa Bahkan Allah menambahin, bukan cuma solusi jalan keluar dan Allah akan senant senantiasa selalu terus menerus. Memberikan rezeki dari arah yang gak pernah dia nalar Dari arah yang gak pernah bisa dia perhitungkan Dari arah yang gak pernah, pernah dia sangka Rezeki Allah sifatnya surprise untuk dia Surprise untuk dia Kejutan yang menyenangkan untuknya Karena apa? Karena takwa pada Allah Ta'ala Melaksanakan perintah Allah Menjauhi larangan Allah Itulah cara agar kita bisa berpikir positif Ya berpikir positif artinya Apapun masalahnya Kita jadikan takwa sebagai kendaraan takwa sebagai sumber solusi dari langit, takwa sebagai sumber pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya saat ada masalah justru kita mengandalkan yang namanya makhluk-makhluk makhluk-makhluk dan kita lupa pada sang khaliq yaitu Allah taala, kita jauh dari yang namanya ketaatan, kita justru uh, larut dalam dalam keluh kesah dalam hal-hal yang gak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani Nah, ini sekarang kita dalam hidup dalam hidup tuh kondisinya apapun kan pilihannya selalu ada pilihan enak. Contoh, dipecat dari kantor. Ngapain mikir hidupku berantakan? Kan bisa mikir, wah saya mau dikasih lapangan pekerjaan yang lebih bagus. Allah akan beri saya cara kerja yang lebih enak, yang lebih nyaman. Allah akan jadikan rezeki saya lebih banyak. Karena di kantor ini kelihatannya nggak cukup untuk gaji saya ini. Eh, tidak mampu gaji saya lebih besar nih. Saya akan dikasih gajian lebih besar. Caranya gimana? Wallahu alam Allah yang tahu. Yang penting saya mau, mau usaha, saya mau tingkatkan takwa saya pada Allah subhanahu Wa ta'ala Berfikir yang positif. Apapun itu, itu bisa dilakukan kok. Tapi kenapa kok kita nggak mau mikir yang positif? Mikirnya nggak enak, nggak enak, nggak enak. Padahal pikiranmu adalah doamu. Pikiranmu adalah doamu. Anak Aidzohniy Abdibi, Faliyadun Nabi masya. Kata Allah Taala dalam hadits Qudsi. Anak abdi Aku tergantung apa yang difikirkan hambaku, prasangka hambaku. Karena itu terserah dia mau nyangka apa tentang aku, dia mau berfikir apa tentang aku. Jadi kalau kita mikirnya jelek-jelek-jelek, ya dapatnya jelek. Kalau mikirnya bagus-bagus-bagus, ya insyaallah dapatnya bagus. Nah modal mikir aja kok takut? Seperti ada orang nggak punya duit, nggak punya duit, nganggur. Saya nanya sama orang tersebut, Mas mau tidak beli rumah yang mewah? Jawabannya mau beli beras saja nggak bisa kok, Bib. ngapain mikir beli rumah yang mewah? ini salah. kenapa? karena dia telah membatasi kemampuan Allah memberikan rezeki dengan kemampuan usahanya. saya nggak mampu usaha, jadi Allah nggak bisa ngasih saya rezeki, masya Allah. jadi Tuhannya usaha ya, Tuhannya usaha, bukan Allah taala. saya rasa bagaimana? sadar dengan kenyataan, memang nggak punya uang, memang nggak punya kerjaan, lagi nganggur. tapi kalau ada tawaran, mas mau nggak punya rumah yang mewah? jawab saja, mau, insya Allah doakan. Ya, semoga Allah kasih saya kemampuan. Allah beri saya kemudahan. Tidak ada yang mustahil. Tapi kenapa mikir yang positif aja berat? Karena tauhidnya lemah. Karena yakinnya sama Allah lemah. Ma'rifatullahnya lemah. nggak paham siapa Tuhannya. nggak paham siapa Allahnya. nggak paham bagaimana kemampuan Tuhannya. Dan nggak paham kalau dirinya nggak mampu apa-apa. Dan yang lain juga nggak mampu. Yang mampu hanya satu. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah SAW. Karena itu dikatakan dalam surat Al-Ikhlas, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ Katakan, hanya Allah yang maha esa. Katakan bahwasanya hanya Allah, tempat bergantungnya segala sesuatu. Nggak ada yang lain, hanya Allah, hanya Allah, dan hanya Allah. إِخْوَانِ رَحِمَاكُمُ Allah. Nah ini beberapa yang sudah saya paparkan ini, insya Allah menjadi, uh, apa ya, masukan yang manfaat buat saya khususnya, dan pemirsa dimanapun anda berada. Jadzakumullah khairan. saya minta maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan berkah manfaat.